Halo teman-teman, balik lagi dengan Newbie, bareng Thomas lagi di sini Kali ini kita bakal mindai game League of Legends ya. Atau lebih sering disebut LOL. Jadi ini disini LOLnya ya. Hmm, kita akan mindahkan ke Redmi 3S. Yes. Ini yang rom 2 semalam yang mencoba game portal. Lihat game yang ada ya. Oke, kita balik lagi ke menu oke, okay, langsung aja kita mulai dari Redmi Note 5 nya langkah pertama kita buka ES Penjelajah aja ya hmmm bukan, dari home di app baru kita backup itu wallrip nya atau LOL nya ini -nya. oh ini ya, okay, okay, kita cadangkan oke, kita cadangkan lihat dulu di backup, mau nah, udah ada selanjutnya kita ambil obb nya di android obb mapro kecepatan hmm, itu baru lihat games liga itu baru kita copy aja kita pastikan ke Bukannya tadi tempat backup tadi lah sebenarnya suka-suka sih pasti dimana Oke okay, kita tunggu bentar ya Oke okay, udah selesai Selanjutnya kita buka JRship hmm, dari JRship ini kita buka data tempat tadi ya Backup tadi Kemudian hmm, backup Kayaknya Oke okay, baru kita compare saja duanya Kita tandai Sebenarnya nggak perlu kali ya Untuk compare sini Cuman biar datanya lebih aman aja waktu pengiriman jadi kita komentar saja. Oke kita tunggu lagi. Oke jadi ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita pindahkan aja. Ini sudah saya pasangi OTG juga. Hmm, kita pindahkan aja ke OTG-nya. selanjutnya kita pindahkan ya ini udah saya pasang kotg kp yang mau dipindahkan kita buka ini datanya tadi ingat nama datanya tadi nama file ini ya file tempat disimpan oke kita tunggu lagi udah selesai ya tinggal kita cabut aja utikinya oke kita lihat dulu, buka lagi kejar kita ekstrak aja dan kita menunggu lagi nanti aku ya, nggak ada oh ya, di sini oke kita tunggu lagi ya oke udah selesai ya ini ada datanya yang tadi pertama kali apk nya baru ini data worldrip nya kita cut aja bentar oh, bijak. oke kita cut aja kita potong ke android obb kita pastikan di sini. oke udah selesainya tinggal kita install worldrip nya Menang, hmm, salah perlu kayaknya yang dari situ Kita buka kiai saja, oke. Dan selalu, hai, hai, hai, hai, Oke, itu bener lah, ya. oke selesai, tertutupi semuanya, langsung kita, oke napa sebepinya kita buka aja, ya izin ya nah, kita buka, Oke ini agak lama jadi potong aja ampe gamenya dimulai ya Oke okay, jadi udah masukin game nya Ini coba di Redmi 3S. Kita lihat apa ada bug kalau caranya kayak gini. Dan di sini memprihatinkan karena temen saya dua orang itu AFK ya. Jadi ya gamenya nggak imbang banget. Oke okay, ini grafiknya cuy. Pengaturan sih grafik nggak hmm, ada grafik ya. Oke okay, lah. oke okay, tower kami udah habis ya oke kami udah ada dua AFK tadi, cuman ini udah balik lagi walaupun tetap ngelek-ngelek kayaknya itu tuh kawannya. untuk main game dari tadi ya cukup lancar lah untuk di HP ini, saya udah main 18 menit itu di atas ada Teman ini kan sekali patah-patah, luar -patah, besar juga masih aman, tapi tombolnya terlalu kecil ya dan tangan saya terlalu besar mungkin hmm. berharap bisa come back. mati dia orang itu ngapain kau sekali you are on a killing spree. Slain. wah habis kalau oh, tinggal satu lagi, kita In tinggal kesini, no. ini dia satu lagi round samping, nah, ada gimana kau? ini Oh, nantang ini dia, dia mati dia bisa mati oke okay, dan bisa kita menangkan ya terima kasih telah menonton sampai jumpa bye bye